Kalau itu hasil dari tahayul ya, podol sahabat, Saben malam, jum'ah, ambigu, kubur mulih, num, umpamanya teman, umpamanya itu temen itu teman, itu teman, itu itu itu Sampai sekarang saya juga tidak menemukan dalil. tak ongkrah -ong itu tidak menemukan dalil. Itu, itu hanya, hanya khayalan, khayalan. khayalan. Kalau sampai kita percaya dengan itu, lah ini bahaya. Apapun keyakinan kita, kepercayaan kita yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Kasulah, Al Al Al itu namanya takhayul, namanya Hurufa.